Perkenalkan, nama saya Kristen Vidal Tosolid dari Universitas Islam Riau, Fakultas Psikologi 2021-2022. Di sini saya akan membawakan salah satu materi yang berjudul Prasangka. Definisi Prasangka menurut Worsul dan Kawan-Kawan tahun 2000, Prasangka dibatasi sebagai sifat negatif yang tidak dapat dibenarkan terhadap suatu kelompok dari individu anggotanya. Prasangka atau prejudis merupakan perilaku negatif yang mengarahkan kelompok pada individualis berdasarkan pada keterbatasan atau kesalahan informasi tentang kelompok Prasangka juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang bersifat emosional yang akan mudah sekali menjadi motivator munculnya ledakan sosial Ciri-ciri prasangka sosial yang pertama yaitu dogmatisme. Dogmatisme ini adalah sekumpulan kepercayaan yang diandalkan seseorang yang berkaitan dengan masalah tertentu. Salah satunya adalah mengenai kelompok lain. Bentuk dogmatisme ini dapat berubah etnosentrisme dan favoritisme. Etnosentrisme ini adalah paham atau kepercayaan yang menempatkan kelompok sendiri sebagai pusat segala-galanya. Sedangkan favoritisme adalah Pandangan atau kepercayaan individu yang menempatkan kelompok sendiri sebagai yang terbaik, yang benar, dan paling bermoral. Selanjutnya ada perasaan frustrasi atau scope gutting. Menurut Bergam tahun 1961, perasaan frustrasi ini adalah rasa frustrasi seseorang sehingga membutuhkan pelampiasan sebagai objek atau ketidakmampuannya menghadapi kegagalan. Kekecewaan ini dapat berakibat persaingan antar masing-masing individu atau kelompok yang menjadikan seseorang mencari pengganti untuk mengapresikan frustrasinya kepada objek lain Faktor yang mempengaruhi prasangka sosial yang pertama yaitu pengaruh kepribadian Dalam perkembangan kepribadian seseorang akan terlihat pula pembentukan prasangka sosial Kepribadian otoriter mengarahkan seseorang membentuk suatu konsep prasangka sosial karena ada kecenderungan orang tersebut setelah merasa curiga, berpikir dogmatis, dan berpola pada diri sendiri. Yang kedua ada pendidikan dan status. Semakin tinggi pendidikan seseorang dan semakin tinggi status yang dimilikinya akan mempengaruhi cara berpikirnya dan akan meredusir prasangka sosial. Yang ketiga ada pengaruh pendidikan anak oleh orang tua. Dalam hal ini, orang tua memiliki nilai-nilai tradisional yang dapat dikatakan berperan sebagai family ideologi yang akan mempengaruhi prasangka sosial. Ini ada teori-teori prasangka. Yang pertama ada teori konflik realistik. Jude dan Park menyatakan bahwa ketika kelompok ada dalam situasi kompetisi, maka akan memunculkan efek homogenitas outgroup, yaitu kecenderungan untuk melihat semua anggota dari outgroup adalah sama atau homogen semakin intensif. Yang kedua ada teori kognitif, menjelaskan bagaimana cara individu berpikir mengenai prasangka atau objek yang dijadikan sasaran untuk diprasangkai, dan bagaimana individu memproses informasi dan memahami secara subjektif mengenai dunia dan individu lain, berdasarkan teori kognitif ini, prasangka timbul karena adanya atribusi dan perbedaan antara in-group dan out-group. Cara mengurangi prasangka sosial yang pertama yaitu terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan mencegah timbulnya prasangka. Yang kedua, melakukan kontak langsung